Hello guys, kembali lagi di channel Trimulyo. <SILENCIO> Kali ini kita akan nge-review mod Bugatti Chiron guys. Oke, okay, kita lihat interiornya, guys. Oke, okay guys, ini interiornya begini, guys, dan di... Interiornya ada IPS, ada itu yang buat ganti gigi, ada pedal ya guys, pedal maju apa mundur guys. Oke, okay. dan di sini dia sudah support transmisi manual ha guys, kita lihat guys. Dan 6 transmisi guys. Oke okay, kita ganti ke transmisi otomatis. Oke, okay guys. Kita ganti ke auto. Otomatis. Ini udah kita ganti. Oke, okay guys. Kita lihat hazardnya, guys. Wih, kecil banget, guys. Yang kalau yang di depan, lampu hazardnya kecil, guys. Dan yang di belakang begini, guys. Kalau lampu, kita lihat lampu. Kalau lampu dekat, yang depan begitu, lampu jauh begitu guys Lampu dekat itu yang kotak yang di miringnya Yang jauh yang di tengah-tengahnya guys malah yang di belakang, oh garis-garis warna merah itu guys Kelihatan, lampu jauh tetap sama Oke okay guys Dan di interiornya ini agak kurang guys masa itu interior yang kanan itu kita kurang guys Oke okay. Kita lihat guys Animasi Ke satu guys Oh animasi ke satu Dia buka Apa nih? Oh yang belakang Ya yang belakang Animasi kedua Dia buka apa ya? Buka apa ya? Oh Oke okay, guys Nah dia buka jendela tuh Tutup Buka Oke okay. Animasi ketiga Oh, dia buka yang depan Oh, dia buka bagasinya guys Jadi yang depan itu bagasi Yang belakang, mesin Pasti ini mobil bakal cepet banget Guys Oke guys, coba kita pintunya lihat guys Oh, pintunya dia buka dua-duanya guys Bagus ini guys Bagus Nah, di dalam begini bentuknya Kalau pintunya dibuka Ya, ya begitu Oke tutup kita test drive guys sebelum kita jalan jangan lupa subscribe nyalain loncengnya guys yuk kita jalan guys pasti ini ngebut banget guys keren ini bro di sini kita Adeh, ada ada ada <tuh> ngebut banget baru juga mulai baru juga mulai udah ngebut banget nah kita terobos saja di situ huh? Oke, okay, nah. kita lihat kecepatannya sampai berapa ini. Oh, ini remnya enak dan suspensinya lumayan enak, guys. <laughs> Oke, okay, kita jalan. Aduh, kurang terus sih. Nih, bunyi mesinnya begini, guys. Nih. begitu guys bunyi mesin sini kita lihat kecepatannya waktu tiba-tiba udah 200 lebih dong keren ini tiba-tiba sudah 200 lebih dong guys 200 lebih oh. guys guys ini masih di transmisi yang ke satu drive satu ini udah sampai 100 aja ini emang bugatti ini guys bugatti mantap juga. Aduh, kenapa udah malam sih? Aduh, malam dong. Ayo kita nyalain dan di sini kalau di dalam kita nyalain. Dia warna biru, guys. Nah, begitu, guys. Dia warna biru. Nih, saya ganti gigi mundur. Nabai itu kagak gerak ya, guys. Kagak gerak ternyata. Keren juga ini, bis. Eh, bis. Oh, bis. Mobil. Mobil Bugati Bugatti, guys. Nah, coba kita lihat yang dalam kalau dibuka apa tuh kacanya Kelihatan gak? Oh, kelihatan, kelihatan Itu yang udah ada, ini kan agak abu-abu dikit Dibuka, nah, ke abu-abu Oke okay, guys, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini Ternyata kecepatannya lebih dari 200 guys yeah. Kalau kalian mau, mau tia lapisanan dikit Linknya ada di deskripsi guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share ke teman-teman, kalian semua, dadah